Get ready for the countdown Five, four, three, two, one, zero I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why Balik lagi di channel Intimas Motor. Oke okay guys, kali ini kita kedatangan Vino 125 Yang gejalanya ini motor hilang pengapian Tapi sebelum lanjut di video ini Tolong dinyalakan dulu, lonceng notifikasi di bawah ini Biar gak ketinggalan konten-konten berikutnya Oke. Okay? Nah oke okay guys, sebelumnya ini joknya udah kita buka Motor ini, gejalanya ini pengapiannya gak ada Uh, sebelumnya ini udah kita cek bagian dari sepulnya, dari bagian uh, kuil maupun kabel-kabelnya Itu semuanya gak ada masalah Di motor ini pun uh, kayak pull pump, lampu-lampu, starter semuanya gak ada masalah Cuma hanya cuma satu pengapiannya aja yang tidak ada Nah apa di motor ini gejalanya tapi simak terus dan jangan di skip video ini dan ini khususnya untuk tipe-tipe motor yang menggunakan sistem 2 PH seperti Vino 125 ataupun Mio M3 nah ini kasusnya sering yang saya tangani sering banyak yang terjadi eee, kasusnya hilang pengapian tapi semuanya komponen kita cek nggak ada masalah masalahnya ada di satu unit oke okay? yuk oke okay, langsung aja kita cek bunga apinya ada apa enggak kita buka dulu businya ya Nah, ini nggak ada ya bunga apinya ya. Nah. Oke. Okay. <tuh> uh, Sebenarnya uh, di motor ini tuh uh, gejalanya banyak yang saya temuin kasusnya ini seperti ini yang bikin pusing juga kepala ya kan. Tapi tenang aja, uh, saya juga nggak mau terlalu panjang lebar, saya langsung ke intinya aja. Jadi intinya ini di motor ini tuh memang e, semua komponennya ini masih normal Tapi ada satu komponen yang gak bener nih Nah ini masalahnya di sini. Nah ini guys e, tolong coba diperhatikan e, bagian sini e, Bagian TPS nya ya TPS nya ini soketnya kita coba kita lepas ya Ini kan kita pasang pengapiannya gak ada nih bunganya Sekarang kita coba ya kita lepas ya Nah, ini kita copot, kita lihat di sini apinya. Sini ya. Kita lihat nih pengapiannya. Nah, ini bunga apinya ada. Jadi, kalau sensornya bermasalah, sensor si TPS-nya masalah, kita copot, kita lepas si si TPS-nya ini soketnya kita lepas, di sini pasti ada apinya. Berarti di sini si TPS-nya error dan nah, dia nggak ngebaca gitu. Jadinya kesimpulannya itu di TPS-nya ini rusak ya kan nah sekarang coba kita hidup kita hidupin motornya tanpa kita pasang si soketnya ini ke TPS ya kita pasang dulu businya Sekarang kita starter motornya Nah motornya hidup nah, Jadi masalahnya tuh Kalau kita copot si soketnya ini Pun nggak ada masalah Cuman motor kita gas tuh berpeg Nggak mau Nah tapi di sini pengapiannya Ada karena di sininya nggak ngebaca gitu Dia mati Karena si TPS-nya ini error gitu Kebanyakan kita ngecek kayak ecu apa kita penanganannya salah karena permasalahannya bukan di ecu ataupun di kabel-kabel tapi permasalahannya di TPS nya yang bermasalah gitu jadi eh, saya di disini cukup, cukup singkat aja nggak terlalu banyak panjang lebar jadi saya langsung ambil kesimpulannya si TPS nya ini yang bermasalah gitu nah untuk masalah TPS ini untuk si TPS ini kalau kita beli pun ada beli barang TPS nya aja cuma dia nggak ada yang orisinil semuanya CKD gitu jadi kalau kalau mau diganti tuh, dia ngeset sama throttle bodinya gitu. Cuman harga throttle bodinya ini kan lumayan, tapi kita bisa pakai TPS-nya yang CKD. Cuman motor nggak bisa normal 100% Pasti kurang responsif atau gimana, karena dia bukan bawaannya gitu. Jadi masalahnya di motor ini, di Vino 125, di Mio M3 125, pengapian yang nggak ada, dicek dulu bagian sininya. Di si bagian soketnya dilepas. Kalau memang di soketnya dilepas, dia ada pengapian, berarti di sininya yang gak yang di sininya yang bermasalah gitu. Oke. Okay? Jadi ee, gitu aja ya, jangan sampai kita salah ganti unit atau ganti part yang ternyata bukan disitu masalahnya gitu, ya kan? Oke okay, guys, cukup simple penjelasannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terutamanya yang lagi mencari kasus di jalan motornya yang bilang pengapian. Masih bingung apa, nah ini saya ada solusinya ya Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua Dan jangan lupa like, subscribe, komen video ini Biar nextnya channel ini bisa berkembang ke depannya Oke, Salam ya mas, semakin di depan Gaspol